Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official Nah, di video kali ini sahabat ane mau ngebagi tutorial yaitu cara memperpanjang waktu nyala layar di hp infinix android ya sahabat Nah, sahabat, sebelum kita lanjut ke pembahasannya bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan ini dia cara memperpanjang uh, waktu nyala layar di hp infinix. Nah, sahabat, untuk memperpanjang waktu nyala layar di HP Infinix, langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel, ya sahabat. Ya, nah, jika sudah masuk, kemudian kita geser ke bawah, ya sahabat. Ya, kemudian di sini ada menu layar dan kecerahan, ya sahabat. Kita klik yang ini, ya sahabat, ya, layar dan kecerahan. Kemudian, jika sudah nampil menu seperti ini, kemudian kita pilih di sini menu "Waktu Tunggu Layar", ya sahabat. Ya, nah, sahabat, waktu tunggu layar di sini ada ada banyak sekali, ya. Variasinya, sahabat, ya, ada 15 detik, 30 detik, 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, sampai hingga 30 menit. Nah, sahabat, ini dia durasi waktu uh, nyala layar HP Infinix kamu, sahabat. Ya, saran aneh, uh, kamu tinggal pilih aja yang 2 menit, ya sahabat ya jika ingin lebih lama lagi kamu bisa memilih yang lima menitnya sahabat ya e, untuk saran saya sih dua menit aja deh udah cukup ya sahabat yang enggak kelamaan dan enggak e, kecepatan juga ya sahabat ya dua menit aja nah sahabat itu dia sahabat ya kita ulangi lagi ya sahabat ya kita masuk ke pengaturan kemudian kita masuk ke layar dan kecerahan kemudian kita masuk lagi ke waktu tunggu layar dan kamu tinggal pilih saja di sini waktu tunggu layar HP infinix kamu sahabat ya mau yang 5 menit 10 menit atau 30 menit sahabat ya kamu tinggal pilih saja salah satunya nah sahabat itu dia cara memperpanjang uh, waktu nyala layar di HP infinix ya sahabat ya?